Bagai langit dan bumi yang tak pernah sealah, bagai hitam dan putih. Yang tak pernah sewarna Hanya kita Yang merasakan Belajar melepaskan dirinya Walau setengahku bersamanya Ku yakin kita kan terbiasa Air dan napi yang tanpa nafsu nyawa, pakai timur dan barat. Tak pernah searah Belajar melepaskan dirinya Walau setengahku bersamanya Yakin kita kan terbiasa ha, Walau inti jiwa tak terima pas dirinya, walau setengahku bersamanya, ku yakin kita kan terbiasa. Ha -ha. Tak terima, tak terima, tak terima, tak terima, tak terima.